Banyak tapi kok gak gendut ya? Rahasianya ada di kelancaran pencernaan. Loh, kok bisa? Jadi aku mau cerita dulu pengalaman aku Aku tuh ketika hamil dan melahirkan Itu berat badan aku jadi 80 kg Dan itu bikin aku super gak pede banget Karena di foto dari angle mana pun rasanya kok jelek banget ya Jadi akhirnya aku memutuskan diet ketat Dan alhasil malah jadi mah dan nyiksa banget salah satu temen bilang kalau nggak rutin dan nggak lancar BAB Itu juga salah satu penyebab susahnya turun berat badan Di disitu aku setuju karena memang masuk akal loh Nah dulu itu aku tipe orang yang BAB nya itu 3 hari sekali Dan itu tuh nggak bisa biarin ya teman-teman Jangan di ikutin langsung diatasi karena itu tuh bisa menimbulkan banyak penyakit kalau udah ususnya kotor itu jadinya bisa kanker usus dan sebagainya termasuk obesitas. Nah, semenjak aku rutin minum fiber drink dari Slim Trinity ini, itu ngebantu banget aku jadi BAB-nya lancar dan juga berat badan semakin lama semakin menyusut sampai 17 kg loh nyusutnya. Ya walaupun aku masih utang 3 kg buat ke kebebe awal tapi berat badan stabil itu enggak hanya berguna buat kecantikan tapi juga buat kesehatan. Sekarang udah ngerasa Banget perubahannya badan jadi lebih enteng Dan juga pencernaan jadi lebih sehat yuk Langsung aja check out di keranjang kuning Atau kunjungi instagram dan tiktoknya ya